Ini awal kita bertemu, berawal dari kisah kita berdua, dan kita pun tersenyum bahagia bersama dan setia untuk. tentangku tentangmu mimpiku dan mimpimu bersama selamanya dan kita Selamanya